semuanya, boleh lagi di channel Valky ya sini kita bukan bermain survival Saya cuma mau peringatan aja ini, ya. tentang video yang kemarin-kemarin ya uh, jadi aku ini pengen upload ya niatnya re-upload video-video yang kemarin, karena uh, aku baru pikiran tentang copyrightnya ya makanya itu aku e, kemarin bikin lagu ya. Nah, saya akan ganti lagunya lagu-lagu yang di video lamanya itu, episode 1 sampai 14 ya kalau gak salah. Sama yang video gabut itu. Oh, di zombie pigment. Ya, nanti aku ganti lagunya. Ya, lagunya eh crinchy itu ya. Ya, maaf lah masih pengumuman ya nanti uh, aku bakal di upload udah jadi videonya, udah di upload sih sebetulnya cuma masih private aja uh, ya, jadi uh, kalau buat c 14 lagu uh, yang ini, mungkin kurang jelas kali ya kalau yang lagi diputar ini ini dalam gamenya bukan aku X sendiri ya jadi ini dari dalam gamenya, aku masih belum pasti kalau itu copyright atau enggak ya lagu c Soundtrack, soundtrack Minecraft ya uh, jadi kalau kalian mau lagu itu pengen diputar di video saya lagi uh, tolong komen ya pastiin kalau ini apa 18 itu copyright atau bukan soalnya aku masih ragu karena banyak juga orang yang pakai ya lagu c itu di youtube-youtube nya saya udah lihat-lihat nanti saya bakal cari tau lagi terus aku udah bikin lagu baru ya Ya, semoga lagu barunya lebih enak dari lagu sebelumnya ya, uh, terus ini tadi nggak ada intro juga ya mungkin dan oke okay, uh, apalagi ya oke okay, mungkin segini aja video saya deh uh, ngomongnya segini aja mungkin uh, jangan lupa like comment dan subscribe kalau kalian suka video ini atau mungkin enggak ya karena ini cuma gini-gini doang tentang copyright ya saya baru kepikiran uh, sekitar seminggu yang lalu ya tentang copyright wah aku intronya nih intro yang yang pasti banget nah makanya kalau kalian perhatiin mungkin kembali ke video sebelumnya deskripsinya agak beda saya edit ya nah, tapi nanti saya di-upload lagi dengan video dengan lagu yang berbeda Uh, semoga udah nggak ada yang copyright sih ya udah uh, mungkin segini aja videonya sampai bertemu lagi di video selanjutnya Oh iya sama ini ya kemarin itu kan aku main cuma dapet 16 ya cuma dapet 4 netherite tapi ini lebih banyak ya nanti di episode selanjutnya bakal aku ceritain gimana caranya aku udah rekam juga biar sama bukti terus mungkin di video selanjutnya episode selanjutnya kita bakal itu ya transforming itu tuh gunung-gunung yang di belakang sana ya oke okay. ya